paket saya ini dateng paket tripod kita pengen tahu ya isinya kayak gimana kebuka ya pengen tahu isinya dengan harga Rp30.000 apakah ya bagus atau jelek aku salah obo sih Nah, emak-emak, gimana sih? Singgung? tripod Ce, suara mereka kayak nah, gini trus. isinya? <laughs> ini tadi, katanya berapa dan dari... tiduran gak nih? Astaga, tiduran katanya dia yang nerima. Ya, ini yang ini namanya Zippo Tiga satu dua puluh Ukurannya satu meter Dan Ini sangat fleksibel Katanya sih bagus banget Oke, kita buat youtube gitu lah kan? Kita lihat aja dalamnya Maka... ya Mungkin sih kemarin Milih warnanya warna hitam ya Salah Nah itu Luar hitam Iya tidak lagi der, apa apa? Sini kita bareng. Ini teman saya Agung namanya. Agung Sedayu. Dengan harga tiga puluh Ada sarungnya juga ya. Kayaknya bagus di sini. berapa 40. Apa? tiga katanya lu kasih tiga ya tiga puluh satu lah Nih. banget ya kira, -kira 40 gua empat puluh lupa gua lu lu kasih tiga iya. gua kasih tiga puluh satu ya Ini ada mau kalau di di jadinya iya dar kirimin linknya ke gua dar kayak gini dar ini dar linknya linknya linknya jadinya kayak gini dalamnya bagus nggak terlibat ini buat ponsang masih eh, ya. ini did. Oh. <tuk> Bisa lagi lagi ini ada yang mau kaget Uh, banyak imbangnya ya bisa uh, buat kesimbangannya. Sini juga ada pengunci ya rancu tangkuman. ini masih panjang. Dua, satu lagi tiga. di semeter tinggi banget. nggak lebih lagi lama maaf lagi Youtube Iya <tuk> ini <Amin> namanya ambokcing <tuk> um gue. kenapa pakai harus pakai foto kata ya besi? Apa sih pak? <tuk> Buku mau nyoba daftar kerja der. Iyalah. Wah. Uh. Nomor kakak. Ya, harus pakai kata-kata kemaren lah buat foto KTP foto foto foto KTP foto KTP KTP dengan harga murah ya lumayan ya Terus, Terus, ini, ini nya mana harus saya tuh Ya, oh, Itu mana, Der? Kata yang ada bulu-bulu buat ini, Der. Itu ntar beli lagi, Der? der. Beli lagi, der. Kan, ada yang beli spare ya, Iya, Itu mik, ada bulunya. Aja di the doll, <laughs> close the door. <laughs> Ketinggian di rekan dulu mau ngomong sama aku, iya. Coba kita perjajalan ya, perjajalan. <laughs> eh, hey, kurang lebih seperti ini terus. Ini <tuk> udah <Dia> jadi berikutnya. <tuk> Mantap lah Buat yang suka youtube Kusaranin Beli di Lazada Semua barang blok um, Sangat murah ya Memuaskan Memuaskan dan tidak kecewa Ini buktinya Baru datang hari ini Cuma dua hari perjalanan Mantap Oke okay. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.